Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dukung kami dengan mengklik tanda like, tulisan subscribe, dan tanda loncengnya agar mendapat update terbaru. Hadiah untuk tetangga: Sahih Al Bukhari Nomor. 2099. Dari Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata, Wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga, kepada siapakah aku memberikan hadiah. Beliau bersabda, kepada yang paling dekat pintu rumahnya darimu. Pesan, jika Anda hendak memberikan hadiah kepada tetangga, maka berilah dahulu kepada tetangga yang terdekat dengan rumah Anda.